Oke okay guys, kita sekarang sudah sampai di lokasi. Kita lihat, itu kalau dari sini sampai lokasi, apa? Target sama posisi kita, shot, itu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 meter guys. dan ini kita untuk target memakai kertas dengan ukuran 3 cm x 4 cm 3 cm Oke okay guys, ini adalah lokasinya dengan kertas ukuran 2x4 cm, langsung saja kita di posisi duduk ini dengan jarak kurang lebih sekitar 25-30 meter. Guys. Bapak, gigitin yang ini surga. Oke, eh, kita menggunakan peluru apa kiloan? Oke, ya guys, dua belas GR. ini kita menggunakan track track 2 guys juga ya. ke